Halo Bro gimana kabarnya baik ya Bro ya di masa COVID-19 ini semuanya mudah-mudahan dikasih kesehatan walafiat ya kan Oke Bro kembali lagi dengan saya di channel korek gas kali ini saya mau upgrade DRC saya servo besar servo ya buat rc 110 atau 1 per 8 ya dan itu Uh, saya menggunakan servo merek ini nih Rob SG ya kan yang ukurannya 25 kg ya seperti ini saya sih beli sih udah ada keterangannya sih kayaknya waterproof ya mudah-mudahan sini waterproof ya Oke okay, saya akan tepel ke RC saya oke okay, dan ayo kita pasang bro ini adalah si saya kemarin saya menggunakan pakai servo standar itu ternyata nggak kuat karena posisinya ban saya udah menggunakan pakai ban ukuran besar ukuran 90 mili yang buat RC110 jadi terlalu berat jadi Ya, hancurlah dalam gir-gir yang standarnya, maka itu saya akan ganti ke servo yang lebih besar. Oh ya, yeah. dengan satu catatan, apabila kita menggunakan servo yang lebih besar, maka kita juga perlu dudukan buat servo yang besar juga. Nah, contohnya seperti ini: saya dapat di online shop seperti ini, yang dudukannya langsung seperti ini, langsung nyatu dengan eh, tempat kap mesin. Jadi, banyak ruang, ya. Banyak ruang di sini, dan saya akan pasang seperti ini, seperti ini, bro. Ya kan? Sekarang, ruang pasang seperti ini, Mantep terus, dan inilah bedanya dengan servo yang standar. Servo standar kan, dia ruangnya sedikit sedangkan ini lebih banyak terus dia juga langsung gabung dengan uh, apa ya namanya uh, frame sasisnya yang buat dudukan frame sasisnya cakep lah ntar saya akan kasih tahu oke okay. link di, link deskripsi di link deskripsinya untuk pembeliannya oke okay. kita pasang sekarang bro oke okay, pengen lihat Ya, gimana sih servonya bagus atau enggak oke okay, bro ah. oke okay, bro udah beres bro perakitan atau pemasangan servo yang skalanya untuk RC110 dengan kapasitas 25 kilo, oke okay. seperti inilah posisinya oke okay. mantap Oh ya, satu hal lagi bro, ini jangan sampai salah karena saya kemarin sempat saya beli arm servo yang seperti ini. Ternyata tidak bisa dipakai bro untuk di MN. Kenapa? Karena lubang bautnya itu dia menggunakan yang 3 mili, sedangkan link rod steering yang saya pakai itu adalah ukurannya dua setengah mili seperti di sini eh, rod ini ukurannya dua setengah bautnya, makanya saya menggunakan atau beli yang tipe yang seperti ini. ini lubangnya dua setengah oke bro, kita coba bro dan kita pasang. Oke okay, kita coba Oke okay. okay, bro Keren bos Posisinya juga enak, kayaknya smooth. Responsifnya juga bagus. Ya, servo dengan harga murah meriah ya. Artian ya nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah juga. akhirnya mantap hasilnya mantap Bos jadi cukup sekian bos tutorial dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua Oh iya kita coba tes apakah masuk atau enggak wah uh, keren pas, wah uh, keren pas bros, lihat, mantap, bisa ditutup, us keren keren keren, oke, okay. ya. oke okay, tutorial dari saya cukup sekian, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kalian semua yang mau upgrade menggunakan versi uh, serpo yang besar yang untuk ukuran RC110 dipakai di skala miniscale dengan kapasitas 25 kilo oke okay bro terima kasih banyak